Hello, people with the spirit of learning. Nah, langkah terakhir adalah melakukan deploy dari aplikasi kita. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa kok baru Hello World terus udah di-deploy? Nah, buat saya pribadi ini adalah salah satu langkah yang penting dalam mulai membangun aplikasi. Kenapa? Karena ketika kita mulai, uh, tadi kan prinsipnya commit sesering mungkin. kan Kaget. Dan saya juga punya prinsip deploy sesering mungkin. Jadi ketika aplikasinya belum ada apa-apanya, masih kosongan atau hello world seperti yang kita punya, kemudian kita deploy, harusnya nggak ada masalah proses deployment-nya. Dan apabila ada masalah, berarti ada yang salah dengan template aplikasi spread dalam hal ini ya, contohnya. Kesalahan akan lebih mudah dideteksi. Dan ketika misalnya kita sudah melakukan develop aplikasi, kemudian kita deploy, tiba-tiba ada error, kita bisa tahu bahwa ini kesalahannya bukan di deployment karena karena di deployment sebelum-sebelumnya atau di deployment awal semuanya berjalan mulus. Ketika ada commit sesuatu terus kemudian error, artinya ada kesalahan di sisi kode kita bukan di sisi deployment. Jadi lebih aman gitu ya. Dan kita akan menggunakan Netlify salah satu tools modern untuk melakukan deployment aplikasi terutama yang berhubungan dengan front end dan juga bisa back end. Nah, di sini kita akan koneksikan antara GitHub yang sudah kita buat sebelumnya dengan Netlify. Sehingga ketika ada push kode ke GitHub setelah kita commit, Netlify akan secara otomatis melakukan deploy. Jadi kita udah tidak pusingin deploy lagi. Jadi setiap ada kita add, commit, dan push, kemudian Netlify sudah melakukan deployment otomatis untuk kita. Teman-teman bisa buka netlify.com dan kemudian bisa melakukan registrasi dan uh, enaknya registrasinya bisa menggunakan GitHub account jadi nggak perlu terlalu banyak memasukkan username dan password jadi bisa gunakan aja accountnya GitHub dan setelah login teman-teman bisa klik yang tombol warna hijau ini, new site from git dan kita pilih yang GitHub ada pilihan lain, GitLab dan Bitbucket. kita menggunakan GitHub dan akan ada proses otorisasi dan setelah di-authorize akan kembali ke Netlify dan sudah bisa membaca repository repository yang kita punya. Di sini kita charity Dan sudah terbaca di sini. B funding charity dan kita diminta untuk memilih branch mana yang mau kita deploy. Kita hanya ada branch satu branch. Jadi kita klik master. Kemudian ada beberapa konfigurasi yang harus kita tambahkan. Di sini ada build command dan juga ada publish directory. Untuk build command sendiri jika teman-teman ingat tadi di npm script saya sudah bahas tentang tiga komen yang sudah disediakan oleh script Yang pertama adalah npm run build, kemudian npm run dev, dan juga npm start. Jadi untuk build komennya kita ketikkan saja npm run build tentunya. Dan dia akan melakukan proses building dan masuk ke folder public build. Dan juga indeks nya ada di public. Jadi kita tambahkan di sini public. Dan kemudian kita klik tombol hijau deploy site dan dia akan melakukan deployment aplikasi yang hello world ini harusnya prosesnya tidak terlalu lama karena masih hello world ya udah selesai kita bisa klik dan aplikasinya juga sama ya hello world dan ada putar langkah berikutnya kita bisa setup custom domain di sini kita belum punya domain jadi oops, kita back aja kita bisa ganti namanya. Jadi kita pakai Netlify.app, tapi namanya di sini jangan random ya. Kita namakan saja BW Funding minus Charity. Dan ketika teman-teman mengikuti langkah ini dan teman-teman nggak bisa lagi menggunakan nama yang sama, karena ini sifatnya unik. Jadi teman-teman bisa menambahkan 123 atau menambahkan eh, tanggal bulan dan lain sebagainya. Kita save. Sekarang aplikasi kita sudah bisa diakses di domain atau subdomain funding-charity.netlify.app Dan untuk memastikan bahwa proses continuous delivery atau continuous deployment yang tadi kita sudah bahas Jadi kita push ke github, github akan men-trigger si Netlify Itu lazim disebut sebagai continuous deployment jadi kita akan mengubah di lokal, kemudian kita push, kita lihat apakah benar Netlify akan melakukan deployment secara otomatis. Kita akan ubah app.sveltenya, jadi kita hapus saja semua, kemudian kita tambahkan saja H1 adalah share. It. Nanti kita akan lengkapi, tapi untuk sementara kita akan menggunakan seperti ini aja, Dan kemudian kita akan add dan kita akan push. It's status seperti biasa kita lihat jadi kita bisa git add src add dan kemudian git commit add header dan jangan lupa push dan aplikasi kita sudah di push ke GitHub dan sekarang kita kembali ke overview dan di sini teman-teman bisa lihat di production deploy sudah ada dua item. Yang pertama adalah no deploy message. Ini yang pertama kita lakukan tadi, yang kita deploy saat. Kemudian yang kedua sudah ada pesannya yaitu add header. Sudah otomatis di deploy dan kalau kita lihat di sini, di aplikasinya sudah berubah. Dan hanya ada H1 dengan tulisan charity. Artinya continuous deployment kita sudah berjalan sesuai keinginan kita.